Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Wahid bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Luar biasa. Ini terima kasih sekali sudah Ibu sudah datang ke sini. Ada apa, Ibu? Ini Pak Wahid maksud tujuan saya datang ke sini saya ingin dikocing sama Pak Wahid. Oh seperti itu. nih Kami siap ibu. Silahkan. Saya ada waktu untuk tabir bincang-bincang untuk lebih leluasa. Apa persoalannya kira-kira? Begini. Saya punya apa ini punya masalah. Iya. Nah, saya ingin mendapatkan uh, solusi ya dari masalah yeah. saya ini lho Pak okay. Saya ini heran ya Pak Saya itu kan ngajar ke anak-anak itu sudah yeah. bisa semaksimal mungkin yeah. uh, Tapi kenapa ya kok kayaknya anak-anak itu merasa bosan Terus nanti kalau pas tes apa itu ulangan harian nilainya jelek Pak Oh ya seperti itu ya ya ya ini mohon maaf sebelumnya ibu izin bertanya dulu sebelumnya kira-kira nanti hal apa yang ingin ingin dihasilkan dari pertemuan kita kali ini ibu? Ya saya ingin mendapatkan solusi dari oh, pertemuan iya. ini makanya ya. saya ingin coaching sama bapak okay. ini mendapatkan solusi. Oke. Okay. Okay ya mohon diuraikan saja persoalannya itu seperti apa nggak mau diuraikan lagi itu tadi begini pak uh, saya kan Pengennya anak-anak uh, itu ya kalau sudah saya jelaskan materinya sudah saya sampaikan yeah. dalam pembelajaran saya yeah. inginnya itu anak-anak waktu saya mengambil penilaian Iya Bagus, bagus Pak dan oh, uh, KKM semuanya tapi ternyata ini banyak anak yang belum bisa mencapai KKM masih saya diperoleh itu 75% Pak kan masih kurang oh, banyak iya iya iya kira-kira menurut Ibu solusi apa yang sekiranya uh, bisa Ibu sampaikan Uh, ya mungkin ini ya Pak ya harusnya saya mengajar itu menanyakan juga ke anak ya Pak ya oh, pembelajaran itu, apa ya. yang uh, ya, menarik metode apa ya, yang ya. Uh, metode apa yang membuat mereka itu senang. Ya, ya, ya itu tuh. Atau mungkin ada ada metode atau solusi-solusi uh, lain seperti itu. Bi? kan selama ini saya udah menggunakan metode-metode mengajar -metode yang uh, menurut mm -hmm. saya udah bervariasi sih, Pak. Sudah yeah. ada diskusi, kadang yeah. Uh, yeah. apa itu eksperimen, kadang yeah. demonstrasi, kadang sudah, yeah. ini apa namanya? teman sebaya. Iya, ya, tapi ya. Uh, Barangkali ya. mungkin ada apa ya diselingi yang lain Ibu, mungkin ya selingi apa ya permainan mungkin ya Pak ya Oh iya iya mungkin seperti itu lebih menarik ya Bu ya iya anak-anak kan anak-anak ya. saya kan anak-anak SMP tentunya ya. usia SMP kan masih suka bermain ya nanti oh, ya, lagi selingi dengan permainan hmm. mungkin Pak, mungkin, Pak. Ya. nanti Pak iya tapi ibu kira-kira pernah menanyakan belum hal yang menarik bagi mereka itu Bu? belum sih Pak ya kalau <tuh> kalau saya lihat sih anak-anak sukanya memang kalau pas praktek terus oh, dibawa keluar enak. kelas juga itu anak-anak senang hmm. Pak yeah. Berarti besok saya perlu menanyakan dulu ya Pak ya ke mereka yeah. Nanti yeah, saya tak seperti buat itu, ini ya. Pak Apa itu namanya kuesioner. Nanti tak saya tak membagikan ke anak-anak kuesioner -anak, tersebut Biar saya tahu yang menarik bagi mereka itu apa pembelajaran yeah. yang seperti apa Metode apa yang mereka itu senang kalau pas pembelajaran UPA hmm. Jadi saya pertanyaan hmm. Di antara beberapa solusi tersebut Ibu Yang menurut Ibu itu yang kira-kira nanti dari skala 1-10 uh, Untuk mencapai tujuan itu, itu berapa level yang uh, Usaha yang akan dicapai kira-kira antara 1 sampai 10 kira-kira berapa ya saya inginnya bisa mencapai level 8 pak bagus, bagus sekali ibu wow. kira-kira kemudian prioritas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya ya yang pertama nanti saya ini pak membuat membuat itunya dulu pak kuisionernya mm Hai -hmm. mm. terus nah. nanti saya bagikan saya nanti tak minta tolong saya minta tolong sama wali kelas untuk membagikan kuisioner tersebut mm -hmm. dan nanti setelah diisi oleh anak-anak anak-anak kan boleh bawa pulang ya Pak ya nanti ya, kumpulkan ya. lagi ada nah, di ya. situ saya baru tahu kemauan anak-anak itu apa. nanti saya coba dari keinginan anak-anak itu metode apa yang paling disukai anak, nanti akan saya wow. terangkan. Okay. Uh, nanti kira-kira hambatan apa yang akan Ibu temui dari hal apa yang yang, yang Ibu lakukan tersebut? Kira-kira hal apa ya yang hambatannya? Hambatannya. Hmm. Ya, hambatannya ya. Ya dalam hal menyiapkan kuesioner aja Pak sama oh, iya. terus iya. uh, nanti kembalinya itu kadang-kadang anak-anak juga agak lama ya makanya saya di sini minta ya ya bantuan oh. wali kelas sama guru BK oh, nanti. Ya ya iya, bagus sekali. Nanti uh, bisa mentua, minta bantuan ke guru BK ya. Iya. Kira-kira kapan uh, Ibu akan melakukan hal tersebut? kira-kira Ini kan hari Senin, ya Pak? Ya, ya nanti, uh, insya Allah secepatnya hari Rabu nanti akan saya coba, Pak Oke, Oke. Oke sekali sekali terima kasih ini sepertinya sudah menemukan solusi ya, tapi barangkali ada solusi lain Ibu selain hal yang sudah disampaikan tersebut e, Nanti saya coba ini dulu Pak, saya coba ini dulu Nanti kalau misalkan, saya coba questionnaire lah itu terus nanti ya. mencoba memberi metode yang bervariasi ya, Pak Yang, yang bervariasi, hmm. oke okay. ya. Oke, nanti semoga, semoga berhasil ya Bu dengan cara-cara ya. yang ibu telah sampaikan tadi ada lagi mungkin ibu yang akan disampaikan kayaknya cukup pak saya sudah menemukan solusi oke okay. nah, nanti saya kalau sudah ini nanti saya tak datang lagi sama Bapak ya ya ya terima kasih bu Insya Allah eh, tempat kami terbuka untuk hal tersebut ya untuk ibu untuk hal tersebut <tuh> Kapan saja ada waktu, silahkan segera bisa disampaikan ke kami Iya Pak, nanti saya. kan sudah ini ya Pak, nanti kalau sudah ada penilaian, nanti kan saya lihat hasilnya ya, ya Pak Nah nanti ya, saya ke Bapak misalnya. lagi, kalau misalkan kok ya. ini belum sesuai harapan saya, jadi saya minta ya. juga sesuai bersama Bapak ya. Ya, ya, ya. Oke Pak, Lalu semoga berhasil Oke, ya. kasih ini udah waktunya udah sore ya Pak ya saya terima kasih sekali, sudah di saya sudah oh, mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya mohon pamit, Pak. Oh, oke. Oh, <laughs> yeah. Barangkali ada kesalahan ya, Ibu. Kami oh. mohon maaf yang setelah-setelah. Iya. Sama-sama, Bapak. Permisi guys. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Mungkin lanjut saya, ya Bu. Ya, Oke, okay. gimana? Enggak tapi... masalah seperti ini aja. Kondisinya real ya, seperti ini, ya. Iya, iya Eh, ya, ya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih telah mengikuti undangan kami untuk mengikuti Zoom. Saya sebenarnya kepingin sekali untuk di kucing, ya, oh, <laughs> dari persoalan ini. saya tersebut. Ya, berarti ini persoalan uh, saya banyak sekali. Ya, berarti, hal yang ingin dihasilkan pada pertemuan hari ini, Bapak ingin di kucing. Kemudian, ya. uh, ukuran keberhasilannya dari pertemuan kali ini setelah di kucing itu apa, Pak? Ya setelah dikucing itu nanti saya berharap bahwa ini kan saya punya siswa ya Bu ya punya siswa biasanya itu dia itu jarang sekali berangkat jadi nah, tiga hari iya. masuk dua hari tidak berangkat lima hari masuk satu hari tidak berangkat terus kemudian alasannya ada saja kadang alasannya sakit oke lah kalau sakit satu hari tidak masuk, tiga hari tidak masuk alasannya betul-betul sakit. Tapi kalau misalkan alasannya tidak jelas, tidak ada alasan, kemarin sakit, sudah sembuh, sudah berangkat ke sekolah, tiba-tiba hari berikutnya tidak berangkat lagi, tapi tidak ada alasan. Terus kemudian uh, saya mencoba untuk mencari informasi juga tidak tahu ini kenapa ini anaknya itu kira-kira seperti itu. Itu Ibu. nanti saya berharap bahwa setelah kegiatan ini nanti, apa saya bisa siswa saya nanti bisa betul-betul berangkat setiap hari. Itu oke, oke, okay. okay, berarti uh, tujuan pertemuan kita kali ini itu ingin mendapatkan solusi ya pak ya Lusi dari permasalahan dari yang bapak ya, hadapi. Ya, ya. Jadi agenda kita sore hari ini membahas atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi bapak bersama tadi ya. muridnya bapak ya. Iya betul ibu. Uh, jadi muridnya bapak itu sering nggak berangkat. Terus kadang ya. nggak berangkat sehari ya. dua hari. Belum ya. tahu kenapa alasannya ya pak ya. Iya. Uh, Kira-kira yang uh, sudah dilakukan Bapak itu Untuk mengetahui alasan apa anak itu enggak berangkat Kira-kira sudah dilakukan Pak Yang pertama saya mencoba untuk bertanya kepada temannya Ibu Saya mencoba pada temannya Kira-kira uh, apa yang membuat dia itu sebenarnya tidak masuk ya itu itu kemarin saya coba kepada salah satu temannya saja sih, memang, ya hanya oh. salah satu temannya. baru menanyakan Ketuan, di jam iya di jam istirahat saya ketemu dengan teman dekat dekat lah menurut saya itu dekat dekat sekali rumahnya dengan dia, tapi belum mendapatkan informasi dari hal tersebut ibu, oh. dia tidak Lain. tahu. Hambatannya apa Pak? E, apa, hambatan yang Bapak hadapi dalam mencari Informasi tersebut itu apa? Hambatannya Yang pertama itu Ya dia dia Tidak tahu sih masalahnya Dia itu enggak tahu kenapa Kok rumahnya dekat kok kamu sampai enggak tahu gitu. Ya Pak karena saya Ternyata itu dia itu Jarang sekali bermain dengan dia Dengan adik ini Terus Bapak ada tahu. solusi lain, solusi lain selanjutnya nanti, nanti saya ketingin nanti. sekali kepada teman-temannya yang lain ya Saya kepingin ya. bertanya kepada teman-temannya yang lain yang satu, satu, satu kelas uh -uh. Saya tanyakan semua di, di depan kelas itu nanti saya tanya di, di muka kelas saya tanyakan semuanya Barangkali di antara teman-teman kalian teman-teman semuanya ada yang Tahu mana itu kenapa mas adik itu tidak berangkat Seperti itu nah, Yang pertama solusinya mungkin seperti itu yang akan saya lakukan ibu Karena satu anak bertanya kepada satu anak kemarin belum berhasil Nanti kalau misalkan tidak berhasil lagi pak Untuk mengorek dimana informasi anak tersebut Atau kemana ya, enggak berangkat Apa yang dilakukan ya, ya. ya saya akan mencoba untuk mendampil Mungkin akan mendatangi rumahnya ya Bu, saya coba akan mendatangi ke rumahnya sendirian ya Bagaimana ya kira-kira ya nanti, ya mudah-mudahan Salah ya. ya Menurut Bapak, yang usaha-usaha yang Bapak lakukan selama ini Itu sudah mencapai level berapa Pak? Saya yakin masih di level 50 55 bu, bu. Lima, lima. level 5 buku kalau 1 sampai 5 itu masih di level 5 itu ya, antara iya itu bisa menaikkan, atau tidak, menaikkan itu. Tuh. menaikan menaikan usahanya menaikan usahanya ya, uh, ya mudah-mudahan ada di level 7 lah saya yakin masih ya. itu bisa di level 7 ya. kira-kira sekarang pak prioritas yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan Bapak tadi supaya anaknya berangkat sekolah itu yang diprioritaskan itu yang mana Pak? Yang saya prioritaskan itu saya akan mencoba untuk bertanya dulu kepada teman-temannya nanti apabila itu tidak berhasil saya akan mencoba datangi ke rumahnya Berarti itu Uh, pertama yang prioritasnya mendatangi yang ya menanyakan menanyakan dulu ke teman-temannya. Iya, hmm. saya yakin masih masih di level 7 saya yakin itu hmm. bisa lah. Mudah-mudahan itu bisa meningkat sampai sepuluh, ya, tapi saya masih di level 7 Terus strateginya, strateginya bagaimana Pak? Strateginya saya mencoba untuk bertanya dulu. Saya tidak ingin Ayo anak-anak silakan nanti yang tidak Ini kenapa ya mas Ade Dicari tolong itu tidak seperti itu Saya ingin mencoba dulu bertanya Kira-kira Mas Ade ini ada di mana Terus kemudian Barangkali ada yang tahu mengapa Mengapa anak itu Mas Ade itu tidak berangkat Jadi saya ingin tahu dulu Itu persoalannya Jadi tidak langsung Ya seperti itu Ibu. Hmm. Terus nanti eh, dari strategi yang bapak lakukan itu ukurannya apa kalau bapak itu merasa itu sudah berhasil sudah sukses ukurannya apa pak? Ukuran keberhasilan itu ya mas Ade itu berangkat setiap hari sama dengan hmm. teman-temannya ya. Hmm. Eh, kan tadi ada hambatannya ya pak ya? Dalam menjalankan strategi, strategi ini. Kira-kira antisipasinya dalam menghadapi hambatan yang Bapak hadapi itu nanti apa Pak? Antisipasinya, antisipasinya, antisipasinya nanti so, coba saya minta bantuan juga kepada kakaknya. Saya akan mencoba bantuan kepada kakaknya selain bertanya kepada temannya juga tanya ke kakaknya yang berada di kelas atas. Tapi kebetulan kakak ini bukan kakak kandung, tapi kakak oh. kakak lah seperti itu. Kakaknya kebetulan rajin. Oh iya iya. Jadi ini kesimpulannya, kesimpulannya yang dari pertemuan kita kali ini ya Pak ya, kesimpulannya iya. Bapak itu mau menanyakan ke teman-temannya ya terkait Oh, Kak, eh, eh, Kak, ya. nanti temannya terus ya. kakaknya, ya nah, keberadaan tadi, siapa Mas namanya, Ade. Pak Aceh? Iya, iya, terus, eh, uh, ya. ini, Bapak, ini berarti Komitmen ya Komitmen yang akan Pak, ya. untuk menjalankan Rencana aksi tadi komitmennya, komitmennya Pak, Pak, tadi Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Me, apa, menuntaskan persoalan tersebut saya mm. kepingin anak ini benar-benar antusias berangkat mm. sekolah seperti biasa mm. seperti teman-temannya benar-benar bersemangat seperti teman-temannya itu itu karena menurut saya anak ini bukan anak yang uh, bodoh mm. tetapi anak ini apa ya mm. termasuk bisa mengikuti sama dengan yang lain mm. hanya seringkali mm. tidak berangkat mm. Oke, nanti kira-kira siapa saja ini Pak yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen dari Bapak? Uh, nanti saya coba minta bantuan yang pertama teman-temannya, ya. terus kakak-kakaknya hmm. Terus nanti apabila mungkin ketika saya datang ke rumahnya itu saya minta bantuan juga minta ditemani teman guru yang sekiranya itu bisa membantu saya Kita berada di kelas Seperti itu uh -huh. dan Mungkin saya nilai ya, ya menurut saya ya bisa lah Mungkin bisa membantu saya Seperti itu Kira-kira <laughs> ini kapan Pak rencananya Mau dilakukan Sesegera mungkin Ibu Mungkin nanti siang ya Mudah-mudahan nanti bisa nanti siang Karena saya menunggu juga uh, apa, Jadwal dari teman-teman kira-kira bisa apa tidak nanti kalau nanti siang seperti itu kalau dengan teman-teman tapi kalau untuk dengan anak-anak yang dengan anak-anak saya menanyakan Ya ini saya segera mungkin nanti siang sama juga saya tanyakan Oke okay. okay, saya tunggu ya Pak ya nanti uh, dari yang uh, bapak itu tindaklah apa yang sudah bapak lah, apa lakukan nanti uh, Coba Mau lihat berapa minggu mungkin ya Pak ya, berapa minggu anak itu ya. mungkin sudah aktif e, Nanti Bapak sudah menyiapkan e, acara mungkin tindak lanjut berikutnya ya Pak ya Kalau sudah berhasil ya. alhamdulillah, kalau belum mungkin nanti e, kita bisa lakukan e, ini apa pertemuan lagi ya Pak ya Iya betul sekali Ibu, terima kasih, terima kasih. Eh, sekali Ibu atas waktunya Ini Uh, apa namanya betul-betul mencerahkan bagi saya uh -huh. mohon maaf sudah mengganggu kegiatannya Ibu, terima kasih ibu tidak pak tidak mengganggu saya juga senang uh, bisa membantu bapak terus saya tunggu ya pak ya kabar berikutnya iya, secepatnya ya, akan tentu. saya beritahu dari hasil dari apa kegiatan yang saya lakukan tanya kepada teman-temannya dan juga e, nanti mudah-mudahan saya kalau bila tidak bila-bila memungkinkan kalau itu belum bisa tercapai nanti saya datang ke rumahnya langsung seperti itu Oke okay. Oke okay. okay. okay, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya semoga berhasil amin. semoga nah, ini masih besok Mas Ade jadi rajin berangkat sekolah ya Pak ya. Iya. Terus ya, ya. Pak Iya. Ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Pak. Mas. Ya sebentar saya hentikan dulu rekamannya. <laughs> with um,